bisa diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, okay. jika tidak ada pertanyaan, ya. saya akan mengerti warnanya, semua. Pak. Ya, silakan. Uh, ulangan hariannya itu pak pakai jam ya. seperti ulangan yang sebenarnya juga atau enggak? Iya, menggunakan jam yang sebenarnya supaya anda bisa lebih konsentrasi bersiap-siap begitulah. Oke pak, terima kasih pak. Ya. ya, makasih. Jika tidak ada lagi, saya tutup rapat hari ini supaya nanti disampaikan ke teman-teman karena tadi ada gangguan kemungkinan eh, tayangan kita ini mungkin ada batasnya jika saya tayangkan ulang di YouTube. Untuk yang terakhir kalinya, silakan jika ada pertanyaan. Baik dari rekan IPA 1, IPA 2, maupun IPA 3. Pak, Jen ya. mau nanya. Iya, Jen. Uh, iOS bisa bisa mendukung juga apa apa pakai Android doang? Itu menggunakan web browser aja Jen. Yang penting browser Safari di iOS itu jalan. Nah, Jen bisa mengikuti ulangan karena kemungkinan besar ini aplikasi yang paling mudah. Tidak perlu diinstal install Oke, Pak. Ya, ya, Jika tidak ada pertanyaan lain Saya kira Rapat kita cukup Nanti silakan ikuti tayangan Yang akan saya sebarluaskan Melalui Youtube Dan saudara-saudara bisa mempersiapkan diri Bahan-bahan Yang diajarkan atau dilatih Di semester 2 ini Dimulai dari gelombang Mekanik setelah itu gelombang bunyi, kemudian gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya, optik geometri, optik fisis, sampai dengan alat-alat optik. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya pikir tidak perlu ada pertanyaan lain. Yang penting Anda mengikuti tayangan ini nanti dengan baik atau dari rangkuman teman-teman dari kelas Berikutnya. Jika tidak ada saya ucapkan selamat pagi dan sampai ketemu lagi dari tanggal 26 Mei sampai 6 Juni. Terima kasih. Pagi Pak, makasih Pak. Selamat oh, pagi. Pagi Pak.